Baiklah sahabat untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan Kita lihat cedukan dari Bunda Lesti Ini adalah menu buka puasanya idola kesengan kita Aduh Masya Allah menggoda sekali masakan Bunda Menu masak buka hari ini kata Bunda Lesti ditambah bala-bala tadi udah habis Selamat berbuka kata Bunda Lesti Masya Allah menembuka puasanya endol pisang persahabat ya apalagi ditambah dengan tentunya biji salak tapi ubi ungu kata bunda lesti masya Allah enak banget mudah-mudahan berkah barokahnya untuk bunda lesti dan keluarga kita lihat juga persahabat begitu banyak tanggapan komentar juga di postingan ini diantaranya dari akum priyonukroho 121398 masya Allah bener-bener mereka sedang quality time mempererat memper -ra rasa cinta dan kasih sayang suami istri dan juga anak sehat sehat dan bahagia terus les family jodoh amin masya allah banget persahabin. kita lihat nih cedukan terbaru aduh masya allah budal lesti lagi menikmati biji salak buatannya langsung nih persahabat kata Bu lesti juga tadi abis masak muatai dulu sama palsu ini biji salaknya pakai es batu endul pisang aduh masya allah banget persahabatan Memang kita semuanya cuman fokus di tulisan muatai sama palsu Aduh, Masya Allah, sahabat Ini mah kebahagiaan yang tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita Luar biasa Kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh akun Putih Masya Allah, cuma fokus di tulisan muatai sama Pak Su. Oke, baik yang tentunya belum punya pasangan jangan iri tuh pro sahabat, ya Aduh, masya Allah, memang selalu bikin semua orang baper, bikin semua orang selalu bahagia. Mudah-mudahan leslar, selalu sehat bahagia, dan rukun rumah tangganya sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Kemudian, juga, persahabat di berikutnya, kita simak nih di IG nya, Bang Asli Novel. Mengunggah kembali potret Papa B dengan tentunya Irwan Syah dan Tio Wisnu. Ini saat Papa Bilar podcast persahabat ya tadi sore. Masya Allah. Semangat terus Papa untuk Toki. kesayangan, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan. Guru BP bincang-bincang dengan ketua kelas Marwah FC. Ini keren banget persahabat. Pastinya ditunggu banget karena ada percakapan pesan dari Tio Wisnu juga. Habib booking satu studio sahabat ya, ini keren banget masya Allah Alhamdulillah satu-satu terwujud ya, dan mudah-mudahan bersahabat semuanya menghasilkan kebaikan, amin Kita selalu bangga dan kagum pastinya melihat Bapak Bi bergabung dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, masya Allah kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat juga di unggahan selanjutnya ini ada momen papa B yang semakin jago dan pastinya semakin mahir memainkan piano wow ini keren banget persahabat makin keren makin pro dan pastinya makin mahir banget nih main pianonya Masya Allah pokoknya selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Leslar dan tentunya selalu mendukung juga apapun obi idola kesayangan masya Allah. apalagi pialanya bersahabat dia sudah berjejer di atas piano aduh masya Allah banget nih piala penghargaan yang sangat membuat kita semuanya bangga mudah-mudahan tersahabat Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan bahagia juga kita selalu Bahagia ketika melihat idola kesayangan kita. Bahagia, masya Allah. Kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube di TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky. Bila bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bang, ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.